Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Hamdan Yang saya hormati sahabat-sahabat subscribe, waduh subscriber. Yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Ana al-faqir ilah rahmatir robbi. Pada sore hari ini saya akan berbagi tips lagi nongkrong -nong sawah seluruh kodok, seluruh yuyu, seluruh, seluruh cecak jadi begini sahabat kalau kita berbicara santet kalau kita berbicara sihir itu tidak akan mungkin selesai dalam waktu sehari, dua hari, tiga hari jadi saya ada beberapa tips untuk sahabat dan juga semua yang melihat video ini saya akan ijazahkan dan mudah-mudahan ijazah ini manfaat Dan saya bertanggung jawab Jadi kadang sihir itu berbagai macam media Dari mulai ketika kita memberikan makanan, minuman Yang tercampur dengan mantra-mantra jahatnya Nah kita, yang awalan saya akan memberikan ijazah untuk menangkis hal-hal yang demikian, kadang kita terasa kita dikasih minum, kita dikasih makan, ternyata makan dan minum itu terjangkit virus-virus sihir dan virus-virus santet yang mematikan. Sahabat, ketika dikasih sesuatu makanan sama orang-orang yang tidak dikenal, atau minimal orang yang baru dikenal, kita harus waspada, boleh dong, mengobati, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau kita dikasih air, kalau kita dikasih makanan, sahabat, Sebelum dimakan, sebelum diminum, makanan dan minuman tersebut dibacakan dulu ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim dan tarik nafas cukup tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim, saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim, saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim, saya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian kalau makanan atau minuman sampeyan pegang pegang jari yang ini yang tengah-tengah ini pegang air tersebut sambil tahan nafas ke dalam airnya atau di bawah gelasnya atau di bawah piringnya atau makanannya kalau di gelas kalau air itu sudah terisi sihir, ketika dicelupin tangan tengah ini sambil dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, tiga kali ta nafas, celupin sambil tarik nafas atau di bawah gelasnya atau di bawah piringnya, kalau ada sihir yang jahat, santet yang jahat, bisa pecah itu gelas. Bah! Subhanallah kan? Dan kalau makanan apapun udah netral, insya Ingat ya dibaca, bisa dibaca celubin airnya tangan ini ke tengah sambil pegangin bawah gelas atau piringnya. Kalau emang itu apa ada kekuatan-kekuatan jahat, kekuatan-kekuatan sihir maka akan pecah. Sudah atas izin Allah. Kalau tidak ya berarti aman minum. Bismillahirrahmanirrahim. Positif. Nah itu sahabat. Jadi banyak sekali. Aurat-aurat dalam kitab-kitab hikmah itu diterangkan bagaimana kita untuk menangkal santet, bagaimana kita untuk menangkal sihir, bagaimana kita melawan hal-hal yang demikian. Jadi ketika kita Nabiullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ketika kita berbanyak banyak kita jangan takut santet, kita perbanyak sholawat, kita perbanyak istighfar. Sebelumnya mari kita bersholawat Nabi dulu, mangga yang tadi itu dijazahkan untuk sahabat semua saya ijazahkan saya monggo mudah-mudahan manfaat mudah-mudahan manfaat dan bila perlu kalau ada yang sudah sakit itu terindikasi santet oh, sahabat bacakan Bismillahirrahmanirrahim ya Tuhan semoga 100 kali saja dan celupin tangan ini sambil tarik nafas ya Allah dengan kekuatan bacaan ini mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya Allah mudah-mudahan diberikan dijauhkan dari sihir dan santet dan sebagainya seperti itu sahabat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli Alaihi wasallim rabbi fanga' lana bi wahdina al husna fi hurmatihim rabbi fanga' al husna allahumma shalli ala muhammad ya rab bi shalli alaihi wasallim allahumma shalli ala muhammad ya rab bi Alaihi hiwasan nim rabbi fangfaa bi barakatihim wa dinal husna bi rabbi Wahdinal husna,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 alaihi wasallim allahumma shalli ala muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallim allahumma shalli ala muhammad Ya rabbi sallih alaihi wa sallim Salawat, salawat, salawat, salawat, istighfar, salawat, istighfar, sahabat ya. Jadi itu adalah amalan-amalan kita untuk Santet-santet yang tidak tergoda dan siri-siri yang tidak terduga Dari bahan makanan atau minuman itu dibaca Ya kita jaga-jaga saja lah penting kita positif dan juga untuk mengembalikan santet, caranya juga seperti itu sahabat. Kalau ada orang yang diindikasi bisa kena santet, sahabat bacakan saja bacaan tadi Bismillahirrahmanirrahim. 1000 kali selama 3 malam, tiga malam seribu kali selama tiga malam. Terus rambut orang yang sakitnya sahabat pegang. Bacakan itu Bismillahirrahmanirrahim selama tiga malam Seribu kali seribu kali Setelah itu tiupkan rambutnya Minta kepada Allah Dengan wasilah bacaan tadi Untuk mengembalikan santet orang-orang Atau sihir orang yang mengirim kepada orang yang sakit tersebut Itu tiupan Terus Sahabat Dilarungkan dibuang Ke sungai Insya Allah atas izin Allah laksanakanlah ini namanya syariat toh tetap hakikat semua Allah Azza wa zillah. Ini saya ijazahkan buat sahabat-sahabat semua ialah dari guru saya, guru hikmah. Jadi kalau berbicara kitab-kitab hikmah dalam tradisi santri itu banyak sekali. Jadi ada yang mengatakan bidah hapus terserah sajalah. Yang penting ini saya dari pondok saya, dari guru saya dan ada kitabnya sahabat. Kitab-kitab hikmah itu sangat luar biasa. Ini saya sambil ini anak Kecipir, ya Kecipir, Jambu jajan jantung ya masak jantung jantung pisang itu buat masak-masak uh, maghrib masak dan sahur jadi ini ngabuburit sambil saya mengijazahkan dan selawat Nabi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi mudah-mudahan manfaat sahabat Wallahul muaffik lanakum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh